teman-teman semua balik lagi di channel gua Alul Rahman di video kali ini gua akan memberikan settingan GM tools untuk HP low device ya nggak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke dalam aplikasinya let's go nah di disini developernya menyuruh kita login menggunakan akun Gmail itu supaya kita subscribe channelnya dia jika teman-teman tidak percaya atau masih bimbang menggunakan akun Gmail lama, teman-teman bisa membuat akun Gmail baru. Lanjut, kita masuk ke subscribe. Nah, auto booster. Auto boosternya teman-teman aktifin aja, lalu fps counter aktifin juga, nanti reset aktifin juga ya. Kita langsung masuk ke GFE custom. varian game varian game teman-teman bisa menyesuaikan di pubg teman-teman karena di sini gua menggunakan pubg global gua pilihnya pubg global grafik dasar resolusinya teman-teman pilih yang 640 atau yang 768 ya buat HP low-device Di sini gua mau coba yang 768 lalu ke grafik grafiknya teman-teman pilih yang smooth dan fps tapi lo device pilih yang medium atau high, 25 atau 30 fps ya. Di sini gua mau coba yang high aja. Lalu gayanya, gayanya saran dari gua pilih soft karena ini ringan. Shadow matiin aja, MSAA matiin. Lanjut ke grafik lain-lain format warna format warna menurut gua buat HP lo di pas itu default aja ya biar dia menyesuaikan sendiri. Di sini gua mau pilih yang 32 bit aja. Ya, lanjut ke rendering. Menurut gua renderingnya teman-teman mediumin aja. Supaya nggak terlalu burik ya gambar-gambar rumahnya itu, bentuk bangunannya. Objeknya teman-teman low, jaraknya teman-teman lowin aja mode detail nonaktif efek cahaya nonaktif lanjut ke grafik lanjut baik jenis grafik yang dioptimalkan teman-teman samain aja kayak tadi smooth lalu grafik api grafik api ini menurut gua, teman-teman pilih yang opengl 2.0 ya jangan pilih yang pulkan karena nggak mungkin ya tapi low di pas itu Androidnya udah Android 10 ya, ada aja sih. Tapi saran dari gua, OpenGL 0 apa nol lagi? OpenGL 2.0 ya, improve game performance. Lalu ke grafik dan tekstur ini, menurut gua aktifin juga ya, aktifin aja. Simpan pengaturan sensitivitas aktifin. Lalu memory bus aktifin Optimasi GPU aktifin Ke apply semua ya Zero lag mode aktifin juga Ke performance Grafik extra Ya teman teman samain aja Default ya default Terus extra resource Ini teman teman Tambahkan game user setting ini Teman teman aktifin ya Karena ini config confignya, nya Tip sub pin. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih ya. Karena di sini gua cocoknya di iPhone 8 Plus. Udah gua coba dari iPhone 11 Pro Max sampai ke VIP mode satu ini yang cocok cuma di iPhone 8 Plus. Pilih iPhone 8 Plus. Lalu mode bot atau warna maksudnya? Mode buta warna, teman-teman normalin aja tapi bebas tambahkan raw data ya ini sama kayak di atas ya kayak di aktif subnya tutup lalu teman-teman terapkan terus kembali lanjut ke run pubg mobile kita tunggu ya dia ngebus tadi kita tunggu dia login oke gua udah masuk ke dalam game gue bakalan langsung aja tes gamenya di mode arena ya. ini teman-teman bisa lihat nih burik ya. pasti ke height dia tuh tinggi. karena gua pilih yang 30 fps. mana nih fps counter gua kok nggak ada ya? udah udahlah, perlu amat. kita pilih team deathmatch. Karena tim deathmatch ini atau mode arena ini, aduh, sabar. Mode arena ini sama kayak mode klasik ya, sama-sama berat juga sih mainnya. Teman-teman bisa lihat grafiknya nanti sama, sama FPS, lag like atau tidak ya. Gue kecilin dulu, oke. Okay. Wih, ngapain tuh orang di atas sana? Ih, masih kena, cuk. Gue ganti handphone dulu, ya. Lancar banget nih. Buat HP kentang cocok nih. setting ini apa nih? Apa cuk lu senang Sampah, maaf ya, permainan gue, no. Ya Allah, belakang lagi. Yoi, ini nih musuh nih. Ini. Tertarik settingnya berubah nih kalau kita atur config pasti apa namanya kalau kita atur config pasti settingnya berubah ya gue juga nggak tahu katanya anti reset gitu wala reload Kok gua kebiasaan banget gitu. Coba ganti senjata aja, coba. Nah. lagi. Ini hmm. Oke. Okay. oke teman teman cukup sekian dulu settingan GM tools dari gua jangan lupa subscribe like share pada teman teman semua supaya channel ini lebih berkembang lagi dan jangan lupa juga teman teman komen di bawah apa yang gua harus bikin lagi ya atau review atau main gameplay aja atau gimana ya teman teman bisa komen di bawah sarannya ya gua minta saran terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh